Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Leslor dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukung ya, dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik di malam hari ini Gak pertama para sahabat ya siapa yang tentunya senyum-senyum melihat vlognya Lesti dan Billar yang terbaru nih di Lestler Entertainment Pasti kalian tentunya happy banget ya Karena keseruan, kegesrekan, kekiutan selalu diperlihatkan dari idola kesayangan kita Dan tentunya kita juga salvan dengan kalimat komentar para sahabat yang diberikan ternyata leslar emang seseru itu ya iseng-iseng nonton konten leslar yang trending dan gue terhibur dan di vlog ini gue semakin terhibur pantas banyak fansnya bisa daftar jadi fans baru enggak Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya idola kesengan kita memang selalu bikin Kita buffer Dan pasti bikin gemes banget Melihat keseruan Kegesrekan kekiutan dari Lestin Bila sampai yang bukan fans sejati aja Ingin daftar Persahabat ya pengen menjadi bagian Dari Lestin Lovers Masya Allah banget ya Gimana nih Kalau tentunya dia lihat vlog-vlog Lestin yang lain yang lebih gesrek pasti aduh betah banget ya Dibuat ke konha Masya Allah semoga semakin banyak dukungan semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat vitamin terbaru kita dapatkan dari da4 putri persabat ya putri ini mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu Mengunggah foto cute bareng abang L Aduh abang Fatih ekspresinya Bikin tentunya kita gemes banget ya Melihatnya masya Allah makin ganteng Makin pinter Dan semoga selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Kita juga salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Tentunya putri Selit satu, Abang El Syed Oh, jadi itu orangnya yang nyebelin Dan selid kedua, Abang sai Senyumin aja deh, onti-uti gemoy Katanya terus ya Kita simak selit kedua Aduh, Masya Allah banget ya Ketawa dan tentunya kita merasa bahagia sekali Melihat masingan ini mudah-mudahan selalu bikin bahagia Karena Abang El ini adalah penyemangat untuk kita semuanya di postingan ini pun ada komentar dari Bunda Lesti yang mengatakan sayang katanya tuh masya Allah banget ya langsung diberikan komentar oleh Bunda Lesti. Semoga doa dan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik, terutama dari kerabatnya Bunda Lesti dan Papa Bilar yang selalu mensuport dengan tulus buat idola kita. Selanjutnya juga persahabat yang ada, tentunya momen spesial yang diunggah oleh Papa Bilar saat main piano. Ini menyanyikan lagu Bunda. Dari Meligus Law Dan ada yang tentunya bikin ketawa juga Persahabat ya saat Tentunya Papa bilang memainkan piano Eh tiba-tiba persahabat -tiba ya Tentunya terjedah karena pianonya tentunya salah persahabat ya. <girly> ini sih cute banget nyalahin piano papa Bilar pokoknya kegiatan yang selalu bikin happy masya Allah. Mudah-mudahan selalu seperti ini selalu bikin bahagia kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga persahabat ya papa Bilar menuliskan sebuah kalimat. Perasaan tadi udah benar katanya tuh ya. <girly> Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Dari akun hidung mancung Abang Elia Lar mengatakan ampun deh, piano aja ngajak ribut Hmm gimana tanggapan Budala Asti Kejora ya katanya tuh aduh Masya Allah banget <gif> Dan kita lanjutkan bersahabat ya ke kabar selanjutnya Kita mendapatkan kabar terbaru tentunya dari Bang Ariel yang memposting Ini tepatnya di Indosiar di acara dangdut Academy lima. Di sini aja dulu kata Bang Ariel 50 menit yang lalu bersabat. ya sepertinya malam hari ini masih berada di Indosier, Bunda mudah-mudahan sekejora mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan Amin pasti kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh